Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semua Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat afiat Dan diberikan rezeki yang berkah Saya melanjutkan video saya Perjalanan sang ayah mencari nafkah Hari ini saya sedang memasang pintu di Masjid Al Khoir di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bersama empat rekan-rekan saya setelah pintu kita berdirikan kita ambil posisi di bagian tengahnya lalu sudah Toret di bagian sisi yang merekat pada bagian kusen kita potong karena ada kelebihan sedikit, jadi kita posisikan di bagian tengah itu sesuai dengan ukuran kusennya karena kusen berbentuk lancip, identik dengan. Nah, nuansa masjid pintu sebelah kanan dan sebelah kiri harus seimbang lalu kita ratakan sedikit lagi di bagian lainnya di bagian tengah karena masih ada bagian yang belum rata atau belum sesuai jarak yang ditentukan di bagian tengah Jadi kita akan scrub sedikit Lalu kita balik di bagian sebelah sisi lainnya untuk meratakan hasil potongan yang sudah kita beri tanda Oh ya bisa saya perkenalkan untuk yang memakai kaos putih itu adalah yang mempekerjakan tim kami bisa dikatakan sebagai bosnya untuk yang memegang Planner itu memakai kaos hitam bernama Mas Hamdan Rizky. Ini adalah tukang profesional semua perabot. dan untuk yang memakai topi hijau itu adalah tangkahu msd setelah diratakan lalu kita kasih tanda letak dari engselnya kita bagi kita ukur kita tandai sekalian agar nanti kita memudahkan proses penandaan di bagian kusen My hands Selah selesai baru kita akan berdirikan pintunya. Kita presisikan di bagian dosen. Nah, untuk fungsi kayu panjang itu kita sebagai penahan bagian bawah agar tidak les dari posisi pas kita mendirikan sebuah pintu. Kayu itu harus melebihi dari kusennya atau harus mendapatkan pijakan dari sebelah kanan dan sebelah kiri, karena pintu ini sangat berat dan sangat tinggi, jadi harus membutuhkan tenaga yang begitu ekstra dan... Hmm, ketelatenan yang begitu ekstra kita bergotong royong untuk mendirikan sebuah pintu karena kita bekerja secara tim harus bisa membagi tugas <tuh> dan tahu porsi kita masing-masing setelah pintu berdiri dan berdiri kita angkat menggunakan linggis. Karena lantainya masih belum terpasang keramik, kita sisakan untuk ketebalan keramik sekitar 5 cm. Nah, kita menggunakan tangga untuk menandai posisi engsel yang sudah kita coret tadi agar sesuai pas pada kusen yang sudah ditentukan agar tidak meleset pas ketika memberikan coakan pada engsel pintu dan pada bagian kusen untuk yang memakai baju hitam berkelanna coklat itu namanya Mas Niam itu juga seorang e, tukang profesional spesialis perabotan almari dan spesialis perabotan dipan nah, kita pindah dulu tangganya kita timbang menggunakan selang air kita ukur sebelah kanan dan sebelah kiri kita kasih tanda kalau sudah seimbang ini juga membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan tim yang lain Semangat gotong royong pasti selalu mendapatkan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Oke sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan Nanti kita akan sambung lagi ke next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh